Papanya Hiro. <laughs> Papanya Hiro Coba nama lengkapnya ini siapa ya? Hiro Sander Fasili. Fasili Hiro, Hiro. Kumual. Kumual Hiro ini anak apa? Anak, oh, du, du, du. anak ga, Gah uh, uh, uh, Dan uh, anak, anak Meta Wah kayak Jokowi dong Meta <laughs> Oke, okay. ada nah, di... dua. Oh iya, ada dua ya. Nah di sini papanya Hiro lagi mau ngajarin Hiro untuk menghafal Pancasila. Oke, okay. siap Hiro? Siap. Siapa bapak? Siap. siap. Oke, okay. mari kita menghafal Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan. Yang Maha, yang Maha Esa, Esa. Dua, Dua. Kemanusiaan yang, yang Adil Dan Beradab Dan Beradab Tiga, Tiga. Persatuan, Persatuan Indonesia, Indonesia. Empat, Empat. Kerakyatan Yang Yang yang Dipimpin Dipimpin Oleh Oleh Hikmat Hikmat Kebijak Kebijak sanaan sanaan dalam, dalam Dalam Permus Permus syawaratan syawaratan Perwa Perwa Kilan Kilan Lima Lima Keadilan Keadilan Sosial Sosial Bagi Bagi Seluruh Seluruh Rakyat klet, klet. Rakyat Rakyat Indonesia Indonesia Hooray. Tepuk tangan Susah gak? Susah Nah, maka itu belajar untuk kata-kata yang sulit ya Oke? Okay? Siap belajar untuk selanjutnya? Selanjutnya Iya, tapi nanti ya. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Oke, sekian dari Papanya Hero dan juga dari Hero Dadah. Dadah dulu. Dadah. Kiss bye, kiss bye, kiss bye. Kiss my. Kelak -kelak, dia tidak cerita tadi situ. Iya, nanti dia cerita. Kiss yang mana? Eh, <tuk> dulu. See you.